Ni dia poket Doraemon Mari kita buka Ada 6 pieces, mari kita use. Hai, Assalamualaikum Hari ini seperti yang korang dapat lihat depan aku ni, aku ada poket Doraemon Macam lagu Doraemon? Nanyi semua sekali Depan aku ni ada 6 flavour berbeza Plus start dari kanan aku ni ada yang vanilla ini ada Belgian chocolate, ini ada caramelo, mango cheesecake, pandang gula melaka dan juga last cheese. Paling menarik tu nampaknya dekat cheese dengan pandang gula melaka tu lah. Mango tu ha, ada. So kita nak rasa. Aku takkan habiskan semua ni sebab uh, kebelakangan tak habis aku semua nak rasa juga. Kita beli satu je sebab kita nak rasa dulu macam mana kan. So marilah kita ibarat kita makan. Okay, kita potong. So, aku nak mulakan mana. Vanilla dulu ke? Mari. Kita... Ni vanilla punya flavour. Happy birthday to you. Ni aku baru je keluarkan hari eh. Uh, freezer. So, dia masih beku eh? Katanya, boleh dimakan secara beku ataupun secara sejuk. Secara beku, dimakan ice cream lah. Secara sejuk tu, kita keluarkan awal Lala -lal 10 hingga 15 minit kan Kita makan Okey bismillah Rahmanurahim Aku rasa yang vanila dulu eh. Memang sejuk eh Aiskrim sebab aku letak kat freezer. eh Nak kita makan apa? Banyak Kata dapat 5 in 1 Ada 5 rasa Seperti kita makan roti aiskrim Real betul yang kedua, kita makan ice cream cake. Ketiga, kita dah makan cream puff. Keempat, derayaki dan kelima cake. Ada rasa semua tu. Padahal lah kita tanpa memasak. Cuba yang kedua. Belgium chocolate ni. Wah, dapat tu. Mm. Mesti sedap kan sebab chocolate. Uh, uh. Beku lagi guys. guys. Potong sikit eh. Tak kenyang lah. Aku makan Dia ada coklat Jezel. Mari kita cuba lain. Mai tahu mungkin luar biasa rasanya. Kita ada karamelo, tak nampak sangat karamel Iaitu caramel. Mesti aiskrim vanila juga kan tapi dia a buat letak caramel, si sirap di atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak puaslah makan kecil. Kan aku makan satu habis pulak. Habis-habis tapi nak bagi orang lain rasa eh. Okay. Seterusnya. The mango cheesecake. Pak tu. Potongan. Hasil dia lebih kurang je. Yang bezakan dia punya topping tu je lah. Sebab aku rasa aiskrim dia yang ni semua sama. Kecuali yang coklat tu. Tapi yang pandan ni dengan pandan tu taklah lah. Mestilah aiskrim pandan eh. kan. Caramelo ni dengan ni tak sesua sure. Cheesecake kot dalam ni. Bismillah. Tak. Ada rasa mango tu Nice, nice Next one Pandan gula melaka ni Pandan gula melaka Dua ni nampak menarik Sebab ada apa Shredded ni Ooh. Bismillah Angkai okay, rasa pandan dan gula melaka Ni apa? ke? Aku tak sure. Tapi sedap lah. Okay, last one. Kita ada cheese. Ya, yeah, dapat cheese. Benda ni dah lama dah viralnya. Aku pun nak tengok je kat Facebook tu. Tak puas hati aku. Last aku dapat juga rasa. Last sembilan ramai. Cheese ni Overall yang aku boleh katakan Semuanya Sedap Tapi aku rasa paling sedap Tak tahulah nak cakap Mungkin yang pandang bulan Melaka ni Dengan yang mango cheese sikit Good Yang lain pun sedap juga Cheese pun sedap Tapi tak tahulah nak pilih macam mana Korang kenalah cuba sendiri uh, Kau tengok kan Siapa je dah makan Ada Jojo dah makan Lepas tu ada juga Youtuber lain dah makan Sebab benda ni memang dah lama dah Baru je aku dapat Nak rasa kan Soalan nak kita buat je lah video Walaupun kita rasa sepotong-sepotong je Kita kata cuba rasa okay. aku, Kalau korang nak dapatkan bolehlah cari ejen -agen ejen dia ada Aku rasa negeri Okay aku rasa itu sahaja kot Video aku untuk kali ni Jangan lupa untuk like video ini Dan juga subscribe Okay pada yang belum Oh lupa aku bagitahu Satu box ni harga dia RM16 Okay ada enam flavor ni berbaloi lah pada aku Memang sedap Kalau korang suka jenis ni macam ni Macam aiskrim Aku tak cuba makan secara sejuk Macam aiskrim macam roti Whatever tadi aku cakap Dia kita boleh sim uh, Benda ni boleh tahan simpan dalam freezer pelamae eh? Aku lupa. dua hari minggu 2 minggu Kalau dalam Chile boleh tahan 3 hari So boleh tahan lama kalau korang beli ni Boleh simpan dalam freezer Boleh tahan dalam 2 minggu Katanya dekat sini kalau korang simpan dekat chiller boleh tahan dalam masa 2 hari, 3 hari. Hmm, kurang macam tulah. Okey. Itu saja. Terima kasih Ryan sudah sudi menonton. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Sedap guys, sedap. You guys should try this. Da -da -da -da -da -da -da.